Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina. Share lagi kegiatan Aku di pagi hari nih Setelah masak Aku tuh mau nyuci Piring ya Sekarang tuh cuciannya banyak sekali Sebelum aku Bantuin paksu untuk Melester um, Dapur ya aku mau bantuin Paksu gitu Sambil cerita ya teman-teman, pembangunan dapur aku. Oke teman-teman, sebelum ke videonya, aku mm, mau sapa-sapa dulu teman-teman semua nih. apa kabarnya nih teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Tuhan fit, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini aku lagi angkatin jemuran dulu ya. Karena cuacanya udah gerimis gitu, ini aku angkatin pukul 10 gitu ya, teman-teman. Aku udah angkat dulu karena takut keujanan, dan ini lanjut. Aku lagi mau bantuin paksu untuk uh, bantuin gitu ya, teman-teman. ngangkatin adukan atau apa gitu ya, teman-teman. Uh, Oh ya teman-teman aku juga mau ngucapin ya untuk Terima kasih banyak yang udah mau ngeklik video aku Yang udah nge-share video aku Yang udah nge-like dan udah nge-subscribe Terima kasih banyak ya teman-teman Semoga kebaikan teman-teman Semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kebaikan yang lebih berlipat ganda ya teman-teman Amin dan ini lanjut ke video ya teman-teman aku mau cerita ya teman-teman pembangunan dapur dan rumah aku aku tuh bikin rumah tuh uh, serba dadak gitu ya teman-teman aku gak punya maksudnya aku punya bekal tuh sedikit banget modal bahan-bahan aja ya dulu aku uh, paksa tuh udah rajin gitu nyimpen barang-barang di material dan pas bangun tuh aku sempet pinjam sini sana sini sih sama saudara Alhamdulillah banyak yang ngasih pinjaman gitu tapi bangun rumahnya tuh enggak ada dapurnya ya teman-teman cuma kotak gitu kamar dua dan ruang yang ngegemblang gitu ya teman-teman mungkin suka lihat ya video aku aku nyekatnya tuh pakai lemari gitu untuk ruang ruang meja makan aku dan pas dapur tuh enggak ada ya teman-teman waktu dulunya pas udah aku punya uang lagi gitu paksu yang bangun dapur jadi aku bangun dapur tuh bener-bener sendiri ya nggak pakai tukang nggak pakai arsitek apalagi ya teman-teman kalau bangun rumah aku panggil tukang gitu ya karena bangunan rumah aku tuh di dak gitu ya teman-teman dan untuk dapur benar-benar real gitu ya paksu dan aku yang bangun mulai dari ceker ayam pasang batu lalu lanjut pasang bata dan kamar mandi tuh aku yang pengen banget ya dulu ngebet gitu pengen punya kamar mandi jadi kamar mandi tuh udah bagus gitu ya menurut aku udah beres gitu jadi aku bangun dapur tuh nyicil banget ya teman-teman. aku bangun dulu kamar mandi dan udah beres gitu udah lengkap udah WC udah bikin split tank. Nah, Dan tuh ada di dalam rumah ya. Ini di bawah troli ini. Aku bikinnya. Dan tinggal yang buat nyuci pakaian aja ya yang belum rapi sama dapur aku ini. Dan di sini tuh ada tungku ya teman-teman. Nanti kalau udah rapi, udah pakai plafon, udah aku mau cat Nanti si tungkunya aku mau keluarin aja ya teman-teman karena pasti nanti item-item gitu ya di tembok-tembok mungkin aku mau pasang di luar gitu ya uh, bikin bikin tempat gitu sedikit buat tungku karena aku masih membutuhkan tungku ya teman-teman untuk apa gitu keperluan nanti dan ini yang bangun dapur aku nih aku master sendiri ya hmm, paksu gitu sendirian aku bantuin gitu ya angkatin adukan atau di paksu suka manggil gitu ambilin ini itu cita-cita aku pengen punya dapur yang minimalis gitu ya teman-teman semoga aja doa aku Hmm, tercapai gitu, terwujud ya sama Allah. Dikabulin gitu, amin, amin ya Robbal 'alamin. Doain ya, teman-teman. Uh, dan ini ceritanya udah segini dulu ya, paksu mengerjakannya karena nanti dilanjutin besoknya lagi. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jangan lupa juga ya share ke tab komunitas atau media sosial teman-teman, terima kasih uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye